Wow, wow, wow, Lihat, teman-teman, ada mainannya! Wow, lihat, teman-teman! Halo, assalamualaikum, teman-teman. Kita cari harta karun lagi, ya. Teman-teman, lihat, kakak udah punya wadah warna ungu. Siapa yang suka warna ungu? Komen! Wow, wow, wow! wow. Assalamualaikum, teman-teman. Kita cari harta karun lagi, ya. Kakak sudah punya wadah warna ungu. Siapa yang suka? Komen! <laughs> Oke, wow, wow. lihat, teman-teman! Kakak sudah menemukan harta karun, ya, teman-teman. Ada yang bersembunyi di sini. Wow, wow, ada balon tiup karakter Boba. Wow, ada dua, teman-teman. Lihat, wah, wow. gimana kalau kita coba, ya? Let's go. Warna hijau ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, lebih banyak lagi. Wow, sekali lagi mantul-mantul ya, teman-teman ya. Wow, wow. Wow. Wow. Mantul! Oke, simpan dulu ya, teman-teman ya. Oke, untuk kakak, nanti mainan lagi ya, teman-teman. Ya, kita cari harta karun jajanan, teman-teman. Wow, lihat, teman-teman, sudah berkumpul di sini ya, teman-teman. Lihat, teman-teman, ada coko chip, karakter chipmunk. Oh, ini jajanan sereal ya, teman-teman. Hmm, lihat, chipmunknya sedang makan sarapan. Oh, mantu-mantu nih, ya, teman-teman. Oke, kita simpan. Ini, teman-teman. Ada apa ini? Wow, ada Kinder ya, teman-teman ya. Siapa yang mau tahu isinya, teman-teman? Gimana kalau langsung kita unboxing aja, teman-teman ya? Yuk, kita buka. Kita coba buka ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wadidang lihat teman-teman ini dia Kinder Joy teman-teman wah wow, ada sendoknya teman-teman mantul gimana kalau kita coba buka isinya ya teman-teman wah wow, Masya Allah mantul itu teman-teman lihat ada coklatnya oke kita coba buka yang sebelah sini ya teman-teman ya Wow, wow, wow, lihat teman-teman ada mainannya nanti kita rakit ya teman-teman ya Wah, wow, enak ya Kinder Jaya. Ada coklatnya dan ada mainannya, teman-teman. Kita lanjut cari yang lain. Let's go. Wow, lihat teman-teman. Kakak mendapatkan es krim cool cool. Wah, wow, kita buka ya, teman-teman ya. Keburu mencair ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya sih bentuknya donat, ice milk rasa coklat. Wow, lihat teman-teman ternyata ada sticknya gitu ya teman-teman lihat wow memang bulat ya teman-teman ya seperti kue donat wow es krim kulkul cool -cool donat ice milk uhum, lihat teman-teman wow lumayan ini untuk buka puasa ya teman-teman ya oke kita simpan ini kita simpan kulkas dulu ya teman-teman tunggu aja magrib <guluh> oh, oke kita ambil teman-teman simpan makasih teman-teman kalian masih nonton oke subscribe ya teman-teman makasih lanjut ya teman-teman kita mau lihat yang mana nih teman-teman ya kita oke ambil yang ini ya teman-teman ya kita lihat nih teman-teman ada yupi ring wow rasa apel ya teman-teman wow rasa buah simpan oke mana lagi teman-teman oh ada yupi labgami Mm -hmm, lihat, teman-teman, ada gambar ini apa? Ini teman-teman, ya. Wah, seperti pasar malam gitu, ya, teman-teman. Ya, wow, seru! Apalagi, teman-teman, wow, wow, wow! Lihat, ada inakom mini jelly, ada dinonya. Teman-teman, ini sangat enak, ya, teman-teman. Lihat, rasa buah-buahan. Oke, ambil, wow, wow, wow! Masih ada lagi, teman-teman. Lihat, ini Yupi Milimos. Oh, bentuknya sapi teman-teman. Oke, okay, simpan ya teman-teman. Apakah ada yupi lagi teman-teman? Oh, masih ada ya teman-teman. Ini dia yupi neon stick, bentuknya seperti cacing. Wah, wow, yupi memang unik ya teman-teman. Biarpun seperti cacing, tapi rasanya enak kok teman-teman. Let's go lagi teman-teman. Wow, wow, lihat ada yupi gamilans. Hmm, ada yupi pizzanya Lihat teman-teman. Ada juga burger, hot hotdog, dan yang lain nih, teman-teman. Wah, banyak ini, teman-teman, yang mau komen ya? Oke, kita lihat yang mana lagi, teman-teman. Wow, ada si jumbo, ada jajanan taro. Wow, ini rasa rumput laut, ya, teman-teman. Ya, Iya, ada monyetnya, Lu, lucu. Oke, simpan. Wow, sudah penuh, teman-teman, keraja kakak. Kita ambil yang mana lagi, ya, teman-teman? ya Wow, ada ini, ya, teman-teman. Lihat, ada marshmallow karakter bebek uh -huh, unik sekali. Lihat, teman-teman, wah, wow, gimana suara bebek, teman-teman? Pepek, -teman? pepek, pepek. <laughs> Oke, okay. ambil, ada lagi marshmallow burger. Wow, mantul, teman-teman, uh -huh, comelnya bentuknya, teman-teman betul betul oke ada cikit twist wow lihat Rasa jagung bakar teman teman hmm, enak ya teman teman apa lagi teman teman wow ada sosis so nice lihat teman teman bisa ini digoreng ini untuk makan ya teman teman ya <gif> oke kita simpan lihat ada apa nih teman-teman wah apa ini warung ya warung permen ya <gifat> lihat ada permen lollipop wow ada yupinya juga teman-teman ya siapa yang mau lihat oke kita lihat satu-satu ya, teman-teman ya yang sama mana nih teman-teman wow ada lollipop kipasnya teman-teman lihat unik ya teman-teman ada lollipop bentuk apa lagi nih teman-teman wah -teman? oh, ada bentuk emoji hmm, emoji atau apa ini teman-teman ya tapi kok ini seperti ayam gitu ya wah <laughs> oh, kakak kurang paham nih teman-teman lihat ada sepertinya ini bentuk stroberi ya teman-teman ya warnanya lihat mm -mm. kayak apa lagi wow ada bentuknya beruang teman-teman mm, imut kalian paling suka yang mana teman-teman komen ya oh wow, ada permen melodi lollipop Eh, <laughs> melodi pops teman-teman Iya, ini yang bisa ada suaranya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita simpan. Ini loli pepuwit, priwit gitu ya teman-teman ya. Oh, ada yupi. Apa ini teman-teman? Yupi wota melon. Oh, lihat ini yupi rasa semangka ya teman-teman ya. Oke, lihat teman-teman Nah tanggal kadaluarsanya kalau beli jajanan ya teman-teman ya. Oke, yang sudah makan permen jangan lupa sikat gigi mantul wow ada yupi berry bons teman-teman lihat ada rasa strawberry dan juga rasa blackberry teman-teman, oke kita simpan, wah kakak nih bisa buka warung ya kalau punya harta karun sebanyak ini ya teman-teman ya, wah ada yang ketinggalan teman-teman lihat ada si cucu, <guluh> ada gambar badutnya siapa yang pengen lihat ini dalamnya gimana coba kita unboxing ya teman-teman ya kita bukanya teman-teman wow wow wow lihat teman-teman isinya coklat wow ini mirip seperti kinerja gitu ya teman-teman ya wah wow, lumayan ini buat buka puasa teman-teman ya kita simpan ya Oke teman-teman, hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Makasih udah temenin Kakak cari harta karun. Kalian paling suka harta karunnya yang mana teman-teman? Komen ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Aktifin juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Kakak. Makasih. Selamat berpuasa teman-teman. Dadah.